Assalamualaikum teman-teman Wow, kakak semalam mimpi teman-teman Katanya di dekat sini ada harta karun teman-teman Bantu Kakak ya. Kita gali-gali teman-teman. Siapa tahu menemukan harta karun yang unik. Wow, lihat teman-teman. Langsungnya Kakak menemukan harta karun nih. Apa ini teman-teman? Wow, lihat teman-teman ada Yupi Coto Bli. Wah, ini unik sini kokat ya teman-teman ya. Wah, Yupi unik ya. Wah, udah dapat satu lihat teman-teman. Apa ini? Wah, warnanya pink lihat teman-teman. Wah wow, ini telur kejutan teman-teman apa ini teman-teman ya? Wah wow, lihat teman-teman ada permen yupi lagi. Wow ini yupi exotic mango. Wow yupi bentuknya mangga ya. Wah wow, mantul ya. Apa nih teman-teman? Wah wow, ada bola berhadiah ya, teman-teman. Wah wow, apa ini? Wah wow, ini permen jelly Korea ya. Wah wow, permen karet yang pirah itu ya teman-teman ya. Lanjut apa ini teman-teman? Warnanya jingga wow bola lagi teman-teman wih ada permen karet mata wah mantul ya teman-teman oke simpan ya wah seru ya teman-teman menggali harta karun ya wow lihat ada bola lagi wih lihat ada jelly teman-teman wah ada enak kok jelly nih wah rasa buah rasa strawberry mantul ya teman-teman apa yang mau nih? Komen ya. Wih, lihat teman-teman, ada permen Yupi. Teman-teman, ada Yupi Gummy Wah, bentuknya hantu gitu ya? Wah, serem. Oh, no. Apalah itu kan permen ya? <laughs> Wah, lihat teman-teman, ada lagi nih, ada permen Yupi Burger. Wah, unik ya permen, tapi kok bentuknya makanan ya? <laughs> yang pernah coba, komen ya. Wah, ada lagi teman-teman yang kuning lagi nih. Wah, ada Yupi dinolen wah, lihat ada stroberi eh, stroberi <laughs> apa ini? dinosaurus fantosaurus ya teman-teman wah, ada yang hijau-hijau nih apa? wah, lihat ada panda ini jajanan panda ya teman-teman wah, mantul wah, seru ya menggali harta karun di dalam pasir Wow lihat ada Yupi berry bonds wah, ini rasa stroberi ya, teman-teman lihat teman-teman wah, mantul ya oke, kita cari lagi teman-teman ya wah apa nih wah ada sapi nih teman-teman <laughs> ada jajanan top ice wah rasa permen karet katanya teman-teman halo sapi wah gemoy ya wah masih banyak teman-teman Wow lihat ini ada permen yupi dinolen lagi teman-teman wah kakak mendapatkan dua ya boleh lah kakak bagi-bagi ya wah ada permen lollipop teman-teman permen melodi wah mantul Lihat apa lagi nih, wah Yupi lagi, Yupi ice cream, Wow bentuknya es krim cone ya, wah oh, unik lagi ya Yupi memang unik, Wow lihat ada Yupi cibigami, <laughs> lihat ada Yupi Gatot Kaca, wah ini pahlawan Indonesia ya, Wah mantul ya, oh lihat teman-teman ada lagi nih, Wow ini permen Yupi lagi, Yupi bolishu, serasa jeruk mandarin ya teman-teman ya. Oh, ada lagi nih, satu lagi nih. Wah, ini mainan, teman-teman. Ternyata oh, ini mainan dokter-dokteran, ini mainan suntikan ya, teman-teman ya. Wah. Lihat, ya, teman-teman, masih ada atau tidak? Wah, sepertinya udah habis ya, teman-teman. Oke, makasih teman-teman. Ini hanya video hiburan ya, teman-teman ya. Semoga menghibur kalian. Makasih sudah nonton. Jangan lupa tonton video Kakak yang lainnya juga ya, teman-teman. Dadah.